Suara metalik yang sangat jernih menyebar ke seluruh arena. Pedang tajam bersinar menyapu ketika kedua sosok itu buru-buru mengambil selusin langkah mundur. Tanah keras tempat kaki mereka mendarat juga berubah menjadi debu karena pedang ki yang merembes keluar. Serangan mereka luar biasa tajam dan ganas. Sepertinya reputasinya sebagai anggota generasi muda dao sekte yang terkuat. Dan peringkat kedua di daftar yang diinginkan sekte itu memang bukan dari nol. King Xiao Xiao menyiapkan tubuhnya, wajahnya yang sederhana dan mulia dipenuhi dengan ekspresi yang agak suram. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah bisa mengatakan bahwa Wang Yan tidak kalah dengannya. Pertempuran hari ini mungkin tidak mudah baginya. Tapi, untuk mencegah Wang Yan dari mendapatkan otoritas komando murid Sekte Dao selama kompetisi Sekte Besar, dia harus menghentikannya tidak peduli apapun. Cahaya berkedip di matanya yang jernih dan ekspresi penuh tekad tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak ketika dia melompat ke udara, sementara tangannya yang halus tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan kilat. Bas-bas, setelah perubahan pada segel tangan Ying Xiao Xiao, semua orang dengan jelas merasakan Yuan Power di sekitarnya mulai mendidih. Sementara Yuan Power di sekitarnya mendidih, cahaya terang tersebar dari tubuh Ying Xiao Xiao. Pemandangan yang sangat menyilaukan, ini adalah, kakak senior hebat Xiao Xiao akan menggunakan Sky Emperor scripture Banyak murid menyaksikan aktivitas yang tidak biasa di langit. Segera setelah itu, ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka. Mereka tidak mengharapkan Ying Xiao Xiao untuk menggunakan kartu truf seperti Sky Emperor scripture begitu cepat. Dia tidak ingin menarik banyak hal ya. Lin Dong juga merasakan riak menakutkan yang melanda Ying Xiao Xiao. Dan bibirnya sedikit melengkung. Tampaknya Ying Xiao Xiao juga mengerti bahwa Wang Yan sangat berpengalaman. Jika ini berlangsung lama, pihak lain pasti akan menemukan celah. Dalam hal itu, lebih baik bertindak tegas. Dengan Sky Emperor Scripture, dimungkinkan untuk mengubah situasi. Fluktuasi besar dan Agung terus-menerus menyapu ke segala arah seperti gelombang besar dengan Ying Xiao Xiao di tengah. Seluruh dunia tampak jauh lebih redup saat ini. Saudara senior Wang Yan, aku sadar bahwa kamu memiliki kebencian yang kuat di hati kamu. Namun, hampir tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Beberapa dendam tidak mudah dilupakan. Namun, akan ada waktu untuk menagih hutang di masa depan. Ying Xiao Xiao melayang di langit. Matanya terkunci pada Wang Yan di bawah. Saat suara lembut perlahan-lahan ditransmisikan ke bawah. Haruskah kita terus menelan harga diri kita? Ekspresi mengejek muncul di wajah acuh-ta'acuh acuh Wang Yan. Setelah itu, dia berbalik untuk melirik tempat tertentu di panggung tinggi. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Aku tidak lagi bisa bertahan buat perubahan kamu. Namun, jika kamu terus bersikap lembut, aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Selama kompetisi sekte besar, Para bajingan dari gerbang Yuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kamu. Wang Yan mengangkat kepalanya saat kilau dingin berkumpul di matanya. Suara sedingin esnya menyebabkan banyak murid Sekte Dao merasakan dingin di seluruh tubuh mereka. Ketidakberdayaan melintas di mata Ying Xiao Xiao ketika dia melihat betapa tegasnya Wang Yan. Setelah itu, dia dengan lembut menghembuskan napas ketika dia menekan emosi yang berputar di hatinya dan segel tangan yang berubah tiba-tiba berhenti. Bang Bang Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang mengerikan berkumpul liar di belakang Ying Xiao Xiao. Pada saat berikutnya, gelombang besar bergejolak dan berubah menjadi pedang cahaya ribuan kaki di belakangnya. Ketika pedang ringan muncul, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Mayoritas murid Dao Sekte menjadi pucat pada saat ini. Mereka bisa merasakan riak destruktif yang dipancarkan oleh pedang ringan. Jika pedang ini menghantam mereka, kemungkinan tulang mereka tidak akan tersisa. Pedang ringan itu tampaknya memiliki kekuatan mengerikan yang bisa mengiris langit. The Sky Emperor Scripture memang sangat kuat. Mata Lindung terkejut ketika dia melihat pedang besar di langit. Riak tajam yang dipancarkan dari permukaannya membuatnya merasa sangat takut. Empat tulisan suci besar misterius dari Sekte Dao benar-benar hidup sesuai dengan reputasi mereka. Sky Emperor Scripture Great Sky Cloud Scrapping Swat Petik 2 Ying Xiao Xiao mengulurkan tangannya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya Setelah itu, dia meraih pedang cahaya yang sangat besar Di saat berikutnya, tangisan bening dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya Pada saat yang sama, tubuhnya muncul di atas pedang besar Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya Swash Saat tangan Ying Xiao Xiao, Xiao jatuh Ujung pedang cahaya besar di langit, tiba-tiba berputar. Setelah itu, ia langsung menuju Wang Yan dengan cara yang eksplosif. Cici, saat pedang ringan itu bergerak ke bawah, bekas luka yang mencolok tertinggal di langit yang kosong. Seolah-olah bahkan ruang itu sendiri dengan paksa dicabik oleh pedang ini. Tanah di bawah runtuh saat ini. Pedang besar yang menakutkan itu belum mendarat. Tapi kekuatan pedang yang tak tertandingi sudah menyapu ke bawah memotong panggung besar menjadi dua. Tekanan angin yang menakutkan menyebabkan pakaian Wang Yan menempel erat di kulitnya. Namun, yang terakhir terus berdiri diam dengan kepala terangkat tinggi, sementara pedang besar dengan cepat membesar di matanya. Sky Emperor Scripture Hu, wajah acuh Wang Yan tampak bergerak sedikit. Segera, gumaman rendah dikeluarkan dari mulutnya. Apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang murid dari Sky Hall? Bang! Setelah suara Wang Yan terdengar, Yuan Power yang liar dan kasar tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Yuan Power di sekitarnya segera mendidih pada saat ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi pedang cahaya besar yang tidak kalah dengan pedang Ying Xiao Xiao. Di antara keduanya, pedang ringan Ying Xiao Xiao condong ke arah hijau tua sementara cahaya hitam bergelombang pada pedang Wang Yan, membuatnya tampak gelap dan mengancam. Ini sebenarnya adalah Sky Emperor Scripture juga. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pedang besar yang terbentuk di belakang Wang Yan. Segera setelah itu, serangkaian seruan terus terdengar di puncak gunung. Lin fokus saat mengamati adegan ini. Wang Yan juga seorang murid Sky Hall. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa ia juga memiliki Kitab Suci Kaisar Langit, Great Sky Cloud Scraping Sword. Tatapan terkejut yang memenuhi seluruh tempat tidak menyebabkan ekspresi Wang Yan berubah sedikit pun. Lengan bajunya tiba-tiba melambai ketika pedang cahaya hitamnya yang sangat besar langsung keluar. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di pedang besar. Setelah itu, manusia dan pedang bergabung bersama ketika mereka dengan ganas menyerang pedang cahaya yang turun dari langit dengan kecepatan kilat. Dua lampu terang melintas melewati langit seperti dua meteorit. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan keras di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Bang, seluruh tempat bergetar ketika tabrakan terjadi ketika pedang tajam yang tajam pecah. Selusin panggung besar di sekitarnya hancur menjadi debu berkat pedang yang bersinar. Beberapa murid daosek sekitarnya juga buru-buru mundur karena mereka takut diseret ke dalam kehancuran. Cahaya hitam dan hijau dengan panik saling mengikis di langit. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan bumi dan rasanya seolah-olah Armageddon akan tiba. "Swoosh!" cahaya pedang tajam bersiul melewati telinga Ying Xiao Xiao, memotong seutas rambut hitamnya. Namun, matanya yang jernih masih terpaku pada Wang Yan. Segera, dia mengepalkan gigi peraknya, pedang hijau setinggi tiga kaki muncul dalam sekejap. Setelah itu, ia membawa aura yang luar biasa tajam saat menusuk ke tenggorokan Wang Yan. Wang Yan menatap serangan Ying Xiao Xiao yang hebat. Namun, dia secara mengejutkan tidak mengelak saat tangannya mengulurkan tangan. Ternyata dia ingin menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir serangan pedang Ying Xiao Xiao. Yang bisa dengan mudah meretas delapan ahli panggung Nirvana Yuan menjadi dua. Ekspresi Ying Xiao Xiao berubah ketika dia melihat adegan ini. Dia menyaksikan bekas luka Wang Yan menunggangi wajahnya saat dia menggigit bibirnya. Ci saat pedang bersinar hendak menembus telapak tangan Wang Yan, senyum pahit muncul di wajah Ying Xiao Xiao, dan pedang itu tiba-tiba melambat. Berderak, saat pedang Ying Xiao Xiao melambat, telapak tangan Wang Yan sudah meraihnya. Cahaya pedang tajam langsung menyebabkan tangan Wang Yan ditutupi dengan darah segar. Namun, dia benar-benar mengabaikannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap yang pertama, akhirnya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara serak. Aku sudah bilang padamu untuk tidak menahan. Aku saat ini tidak lagi saudara senior yang sama Wang Yan dari sebelumnya. Xiao Xiao, jangan salahkan aku. Mata Wang Yan perlahan gelap, tangannya yang lain tergesa-gesa seperti kilat. Dengan kekuatan yang sangat keras, dia menekannya ke bahu ying Xiao Xiao. Bang, kekuatan liar dan ganas itu seperti gunung berapi meletus. Sosok cantik Ying Xiao Xiao bergetar ketika suara teredam keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke bawah dan menabrak tanah dengan cara yang agak menyedihkan. Suara rendah dan dalam langsung mengejutkan Ying Huan Huan dan menyebabkan wajah kecilnya menjadi pucat. Swoosh! Sama seperti tubuh Ying Xiao Xiao mendarat, sesosok-sosok mengikuti di belakang seperti hantu. Sebelum dia bisa melawan... Pedang hitam yang diliputi oleh aura dingin dan tajam sudah tiba di depannya. Kamu kalah, Wang Yan menunduk, matanya acuh tak acuh saat dia melihat Ying Xiao Xiao yang wajahnya yang cantik sedikit pucat saat dia perlahan berkata, "Seluruh tempat itu benar-benar sunyi, Ying Huan Huan yang menonton adegan ini sedikit terhuyung, wajahnya yang cantik juga pucat." Skenario yang paling membuatnya gelisah akhirnya muncul. Bisakah hasilnya diumumkan? Wang Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dia, Ken sambil berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Dia kon terkejut." Sesaat ketika dia mendengar ini, segera dia menatap Ying Xuanzi yang duduk di platform tinggi. Ekspresi yang terakhir tetap diam seperti air, namun hanya Chen Zhen dan yang lainnya yang duduk di sampingnya dapat melihat bahwa beberapa retakan kecil muncul di sandaran kursi, tempat tangannya diletakkan. King Suanzi akhirnya mengangguk perlahan di bawah mata diakon yang mengawasi. Wang Yan memenangkan pertandingan ini. Setelah melihat ini, diaken itu mendesah dalam hatinya. Akhirnya, dia mengumumkan dengan suara keras. Suara itu menyebar tetapi seluruh puncak gunung benar-benar sunyi. Namun, Wang Yan mengabaikannya. Dia menyimpan pedangnya sebelum berbalik dan melanjutkan untuk pergi. Suara acu Acuh terdengar ketika dia berbalik. Aku akan kembali ketika kompetisi sekte besar dimulai. Ying Xiao Xiao memperhatikan Wang Yan kembali. Pada saat ini, mata kakak perempuan senior Sky Hall, yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di depan orang lain, tiba-tiba memerah. Kakak, Ying Huan Huan dengan cepat mendarat di samping Ying Xiao Xiao. Dia menatap mata merahnya dan jatuh ke dalam keadaan panik. Sepertinya air mata akan bergulir ke mata besarnya juga. Suasana seluruh gunung jatuh ke keheningan yang aneh. Semua orang menyaksikan Wang Yan pergi dengan pedang hitam di punggungnya. Ekspresi rumit di wajah mereka. Asteris saya asteris. Betapa merepotkannya. Lindong menghela nafas ketika melihat suasana menyedihkan yang meliputi puncak gunung. Dia meremas dahinya. Tampak ragu sejenak. Akhirnya, dia perlahan berjalan maju. Swoosh. Saat Lindong berjalan maju. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Bahkan Ying Xiao, Xiao dan Ying Huan, Huan berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi yang hilang. Kakak senior Wang Yan, kompetisi Aula belum berakhir. Mungkin agak terlalu dini untuk pergi. Pria muda kurus itu mengulurkan tangannya dengan sikap yang agak tak berdaya di bawah pengawasan banyak tatapan bingung. Setelah itu, suaranya bergema di langit. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.